Dulu Dari keras mungkin kita ya yang itu masalah pekerjaan proyek-proyek yang ada di kota Solo misalnya ada yang elevated rail itu kan hmm. kolaborasi antara pusat provinsi dan bankom saya kan harus laporkan, kendala-kendala di lapangan seperti apa dan lain-lain. Itu aja paling ya. Yang kemarin Bentuk itu apa? Apa? Oh, no, apa-apa. Oh, biasa. apa-apa ya. Gak apa-apa, buktinya biasa. Gak apa-apa Banyak sih ya, karena kan kita mencoba membedasi forma PR inflasi. inflasi kan sampelnya ada tujuh. So, ini kan paling dinamis gitu ya. Jadi yang coba kita sampaikan. ya. Mas Wali menyampaikan PSN dan BSN yang uh, gede-gede <coughs> rencana beberapa program dari pemerintah Solo yang uh, sebagai pusat industri kreatifnya mau gitu. um, kita dorong. Gitu. Ya mungkin banyak event lagi yang mau digelar lagi. Gitu. Karena kemarin seni ada, olahraga ada, uh, apa namanya industri kreatif ada. Gitu. Pokoknya kita dukung. Bih, bih. Saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah dari atasan pak bubendur, yang jelas saya juga tadi langsung meminta maaf ke pak bubendur apabila uh, ya kemarin kita berbeda-beda tapi semuanya clear kok, tenang aja ya, ya, ya. Oh, pak, ya. Jangan, jangan, jangan. Jangan. Ah.